baru jadwal ya Mas. ini di ya. Berhenti ya. Terima kasih ya, terima kasih ya. Ya. Eh, ya, ya. ya. kasih. Ya, ayo. Ya, Oh, oh ya, siap. Ya, geng, geng, geng, geng. Makasih, makasih. Makasih, makasih. Oh. Mas benar enggak? Oke. Makasih, makasih ya. Bisa saya belajarannya ya. Eh, nanti ya, nanti ya. siap ya. Eh, makasih ya. Makasih ya, eh, Depo Makasih, makasih. Oke, makasih. Geng terima kasih ya. juga ya. Wow, ya Makasih ya. Ya, masalah, Ya. Terima kasih ya, makasih ya. Terima kasih okay, ya. ya oke hati-hati ya ya gitu terus gitu ya ya oke ya Terima kasih. Oke. jalan Sudah difoto langsung jalan. Sudah langsung jalan. Yeah. jalan ya. Ini sangat. boleh ke ya. Iya. Ast哦, sanat, ya Mas, ya. <display> <right. free sava army> ya kayak Oh ya Nah, enggak terima kasih teman-teman dengarkan semua model kamera siap jepret nah, model kamera <tuk> oh ya. Si mas. jalan ya. Mereka, ya, bu. oke. Mas, sama ya. Bila, ya. Itu mas. Ya dan atas Oh, ya, oh, Ya, oh, ya, salam ya. foto oh, dulu. Ya karena Terima kasih ya. Kita jalan, pak hajar, nggak sama Pak Ganjar. Oh, ya, makasih Ya. Ya, ya. Iya, jauh-jauh lagi. Satu, dua, senyum okay, Oke okay. Bagus, fasilitasnya bagus. Dan sekarang tadi kita ketemu sama Pak Ganjar mengucapkan terima kasih untuk sudah dibangun SMA di Tawamangu. Dan bersyukur banget bisa di SMA, bisa bersekolah di SMA Tawamang. Intinya bahagia banget lah. Ya, satu sudah tu yang kedua ucapan terima kasih Pak Ganjar yang dengan perjuangannya bisa membangun sekolah untuk anak-anak kami ya di Sama Tawamang yang memang ini sangat-sangat membutuhkan. Alhamdulillah sudah berjalan normal, kita terima sejak Juli tahun 2022 kemarin, sudah terima empat kelas. Dan dengan fasilitas yang luar biasa dari Bantuan Ngorak Provinsi, itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Ini tadi ada 38 anak perwakilan dari para kelas. rombongan Aku jadi oh, oh, okay. oh gitu ya. Di sambil Eh. Siang, Ge. Sarim Ge. Eh. Lah, Sarim. Oke, matur nuwun. Eh, matur nuwun jaket, Ge. Foto sini. ini kan. Ingat Dimendis sahabat saya waktu SD. Juara kelas. Itu juara kelas atau juara di belakang? mengenang masa lalu waktu masih kecilnya itu teman akrab sekali saya pertama sama kakak saya. Hmm. saya, nama Kamso sudah almarhum satu tahun yang lalu itu, hmm. tuh sangat akrab sekali sama kakak. Kan ada hmm. tuh sama Ngadimin, hmm. Kamso itu teman akrab hmm. sekali. Kelas 1 sampai kelas hmm. Hmm. terus dulu gimana Pak Ganjar waktu kecil itu Pak? Ya orangnya ya yes, terlalu yes baik gitu aja, baik hmm. sama teman-teman sepadanya itu agak-agak nakal. Disiplin, hmm. disiplin sekali ya sama teman-temannya kalau yang seberapa misalnya nggak punya, nggak punya sangu, kita kasih ini buat jajan kamu gitu <guluh> oh, oh. oh, oh, oh. ya, gitu satu, <guluh> Barangun, semua PD semua PD semua Siap. Mereka, mereka, Terus, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, jalan, makasih ya makasih ya oke kami di sini selamatkan waktu nah, untuk ya, ya, kami bisa bersama-sama Kakak, sekolah di mana kakak? Di nah, sekolah apa? Nah, kita... Oke okay, ini uh, kami pas dengar gini ada Pak Ganjar mau datang ke Tawamangu jadi kami dari satu turun ke sini mau ketemu bapak tadi mau foto bersama sama Bapak saya itu melihat beberapa uh, ikuti media-media Bapak itu senang dan Bapak itu memberikan motivasi anak-anak muda jadi cuma pengen melihat itu ya karena ada beberapa media yang uh, bapak itu senang gitu negaranya motivasi bagaimana muda untuk semangat bangkit seperti hmm. itu jadi semua pengen dengar kata-kata bapak ya gitu terus seperti itu. Oke, terima kasih ya. Oke, akan kembali lagi. Terima kasih, terima kasih bro. Saya sebagai teman-teman sekolah SD, teman sekolah SD, mulai kelas matematika sampai kelas enam. Uh, Beliau memang, memang orangnya memang pandai, Wah, orangnya oh, tapi bergaul. Uh, beliau orangnya pendiam. Oh pendiam. Memang, memang dari, dari bawah itu memang dia jembatan pandai. Dan sampai sekarang tidak ada membeda bedakan Walaupun beliau menjadi gubernur, tapi masih teringat dari teman-teman yang lama. lagi satu satu ya Oke okay, satu dua. Ini satu jalan satu jalan. jalan. Satu dua. Satu dua. Satu dua. ya, Kedua, aja, oke, kamera, Pak. Oke, okay, oke, okay. oke, okay, Banyumas, kamera, Pak. Ayo, kamera, oke, okay, satu, dua, satu, tiga, satu, dua, tiga, dua, dua, tiga, satu, dua, tiga, dua, Jakarta dua, tiga, dua, tiga, Baiklah, sini, bandung, bandung, sini. Bandung, bandung, bandung. Kan wajahnya, itu energi wajahnya. Ya, ya. selamat lebaran. Kerja lagi, bro. Nyambut gawe. PR-nya masih banyak. Masih sebagai gubernur. Ya, rumah ini dulu yang di sini ini rumah saya. Bentuknya tidak seperti ini karena sudah direnov. Tapi kontrak. Dan yang di sana bukan punya saya. Keluarga saya kontrak rumah di, sini, di sini. Betul. Lahir di sini. ari hari saya di depan rumah itu dulu pintu masuknya di depan persis ya, ya ada di sana. tapi setelah itu kita pindah ke agak barat sedikit di sana eh, bapak membeli rumah. setelah itu kita pindah ke Palu rumah kontrakan ini yang cukup bersejarah. setelah kita tua, setelah kita tua kemudian kita dapat dibeli beli enggak. alhamdulillah dari pemiliknya mengizinkan dan akhirnya ya, jadi rumah keluarga. Maka, kasih kepada saya, agar kita selalu ingat sama Saya lahir tahun 68 ya. Di sini terus pindah sekitar tahun 1968. Ya, ya, ya, ya, ya, okay, ya, makasih semuanya. ya, ya,